Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Kofino, dalam channel Go real Dan kali ini kita akan membahas satu materi kimia kelas 10 tentang hukum dasar Dan pembahasannya akan saya bagi menjadi dua bagian ya Yang bagian pertama kita akan membahas tentang hukum Lavoisier, Proust, dan Dalton ya. Langsung saja teman-teman kita akan bahas satu persatu Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa ya kemungkinan masa ini dirumuskan oleh Anthony Laurent LaVousier dan intinya bunyinya sederhana masa set sebelum reaksi dan setelah reaksi akan selalu sama ya Di sini dicontohkan sederhana aja teman-teman jadi kalau kita punya logam merkuri 530 gram dengan direaksikan dengan hasil oksigen 42,4 gram maka ini kalau dijumlahin akan menghasilkan 572,4 gram ya jadi artinya E, cara sederhana aja bahwa misalkan kita mereaksikan 3 gram ditambah 2 gram hasilnya akan menjadi 5 gram ini dirumuskan oleh e, Lavoisier ya atau kita kenal dengan hukum kekekalan masa Nah hukum ini biasanya akan digunakan bersamaan dengan hukum perbandingan tetap yang dirumuskan oleh Joseph Louis Proust ya, atau kita kenal dengan hukum Proust. Nah hukum Proust ini berbunyi seperti ini. Jadi perbandingan masa unsur-unsur yang membentuk senyawa selalu tetap. Artinya ketika senyawa itu dibentuk melalui unsur-unsur, misalkan ini C dengan O membentuk CO2, itu pasti punya perbandingan yang sudah patent, teman-teman. Jadi nggak asal kita mereaksikan sekian gram C dengan sekian gram O, langsung hasilnya mesti sesuai. Saya ibaratkan kalau teman-teman misalkan mau buat kue, dan kalau tepung sama gulanya itu enggak dengan perbandingan yang pas, pasti hasilnya juga enggak pas juga ya. Nah, seperti itu. Jadi, intinya bahwa senyawa terbentuk dari perbandingan yang tetap dari unsur-unsurnya. Nah, hukum Ravoisir dan hukum Bros ini kita terapkan dalam soal yang biasanya akan diterapkan secara uh, bersamaan. Contoh soal yang pertama ini, teman-teman. Sebanyak 2,4 gram magnesium dibakar dalam oksigen berlebihan ternyata terbentuk 4 gram magnesium oksida. Ya, di sini kita tidak akan membahas tentang reaksinya seperti apa. Kita hanya intinya kita tuh punya magnesium dengan oksigen ya, dan nanti akan membentuk anggap saja ini magnesium oksida lah gitu ya. Oke, nah di sini direaksikan 2,4 gram oksigennya nggak tahu. Ternyata di sini terbentuk 4 gram magnesium oksida. Pertanyaannya adalah perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida itu adalah. Nah, kita bisa mencari nih. O-nya itu berapa berarti? Nah, dengan hukum kekekalan massa kita bisa menghitung bahwa oksigennya itu adalah sejumlah 4 gram dikurangi 2,4 gram, alias 1,6 gram karena totalnya magnesium ditambah oksigen pasti sama dengan magnesium oksida. Artinya yang bereaksi ini adalah sebesar 2,4, ini sebesar 1,6. Kalau perbandingan ini kita buat sederhana ya, anggap aja misalkan kita bagi dengan 0,8, maka akan terjadi perbandingan 3 banding 2. Jadi perbandingan masa magnesium dan oksigen dalam senyawa magnesium oksida itu adalah 3 banding 2 seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, soal contoh lain. Ya, nah, misalkan seperti ini. Perbandingan massa karbon terhadap oksigen dalam karbon dioksida adalah 3 banding 8. Jadi ini sudah diketahui bahwa perbandingannya pasti 3 banding 8. Nah, berapa gram karbon dioksida dihasilkan apabila direaksikan 6 gram karbon dan 16 gram oksigen dan seterusnya. Nah, kita akan sudah analisa soal ini bersama-sama. Jadi C banding O itu harus tiga banding 8 artinya kalau kita reaksikan ini 6 gram dengan 16 gram ya kan nah ini dia sudah merupakan perbandingan berapa Tiga banding 8 kan jadi kalau misalkan nih kita buat uh, konsep seperti biasa MRS mula-mula reaksi sisa nah kalau ini 6 gram 16 gram, maka yang bereaksi harus sesuai dengan perbandingan 3 banding 8. Jadi kalau seandainya di sini direaksikan 6 gram, di sini menjadi berapa? Dengan perbandingan sederhana ya di sini pasti akan menghasilkan 16 gram. Artinya ini tidak ada sisa dan akan terbentuk 22 gram. Ya, jadi eh, ini langsung terbentuk pas ya karena perbandingannya sudah tepat tiga banding 8. ya. Nah lalu kalau misalkan yang kedua, ya ini disediakan karbonnya itu 6 gram, tapi O nya delapan gram. Nah kira-kira yang akan bereaksi seperti apa gitu ya? Karena harus tiga banding 8. Nah kalau tiga banding 8 kita harus buat supaya sesuai ya. Ternyata kalau ini direaksikan 6 gram di sini banyak harus butuh 16 belas gram. Nah itu tidak memungkinkan. Artinya yang dihabiskan adalah 8 gramnya. Ya, jadi saya buat MRS ya, mula-mula reaksi sisa. Di sini berarti yang bereaksi hanya 3 gram, sehingga akan ada sisa 3 gram C. Ya, ini C ini O. Ya, dihabis, nah yang terbentuk otomatis hanya 3 gram dengan 8 gram. Berarti 11 gram aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Gampang ya. Nah, yang C ya, yang C sama tadi, C banding O, ya, saya buat MRS, ya, di sini direaksikan 3 gram, di sini 10 gram, ya. Nah, maka yang habis adalah yang ini, 3 gram, di sini harus 8 gram, karena harus 3 banding 8, ya, sehingga ini habis, ini ada sisa 2 gram, nah, yang terbentuk tetap 11 gram, ya, 3 gram ditambah 8 gram, ini juga tadi sama, ya. Nah, yang Terakhir, kalau kita mereaksikan ini 6 gram, ini 10 gram, ya. Nah, ini kita harus pikir nih, kalau seandainya ini kita habiskan 6 gram, maka di sini akan membutuhkan berapa, teman-teman? 16, ya kan? Nah, ini tidak cukup, teman-teman, karena tersedianya 10 gram, kok mau bereaksi 16 gram, mana bisa, ya kan berarti yang habis bukan C-nya tetapi O-nya ya, jadi itu bisa kita simpulkan, mungkin ada yang bertanya tadi lu kok yang habis 3, bukan yang 10, ya, caranya seperti itu jadi kita mencoba menghabiskan salah satu dulu, baru nanti apakah yang komponen satunya mencukupi apa tidak, ya ini kita gantian yang kita habiskan adalah 10 gram. Ya, 10 gram, 10 gram untuk 8 bagian. Berarti yang di disini akan membutuhkan 3 per 8 kali 10. 3 per 8 kali 10 itu sekitar 3,75 gram. Sehingga nanti memang ini ada sisa 2,25 gram ini habis. Nah yang terbentuk itu adalah 13,75 gram ya didapat dari 3,75 ditambah 10 Oke mudah-mudahan jelas teman-teman ya jadi cara mencari perbandingannya itu perbandingannya sederhana ya teman-teman Jadi kalau 3 banding 8 di sini berapa di sini berapa saya pikir teman-teman pasti tahu ya Nah itu tentang macam-macam soal hukum lavoir dan pros satu hukum lagi yang akan kita bahas di sini adalah hukum perbandingan berganda yang dirumuskan oleh John Dalton atau kita kenal dengan hukum Dalton nah hukum ini bunyinya agak rumit, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan jika masalah salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan masa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan masa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan perbandingan bulat sederhana ya kan, susah amat unsurnya, nah susah amat hukumnya ya, Dan nah, kita terapkan langsung dalam soal saja, supaya teman-teman tahu karena kenyataannya soalnya tidak susah jadi intinya kalau ada unsur A dan B membentuk dua macam senyawa yaitu senyawa 1 dan 2, fraksi massa A dalam senyawa itu berturut-turut 7 banding 5, 7 per lima 15 dan 7/11. Jika massa A dalam kedua senyawa itu sama, tentukan perbandingan massa B dalam kedua senyawa itu. Nah, ceritanya gini sih, intinya hukum Dalton itu dia akan bicara ada dua unsur yang membentuk minimal dua macam senyawa. Ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Jadi A dan B membentuk macam-macam macam senyawa. Fraksi A dalam senyawa itu berturut 7/15. Jadi di senyawa 1 fraksinya adalah 7/15. Di senyawa 2 7/11. Berarti artinya kalau kita mencari B-nya, nah B-nya ini tinggal di sisanya karena fraksi itu satu bagian. Jadi kalau ini 7/15, B-nya 8/15. Kalau ini 7/11, B-nya 4/11. Artinya, perbandingan A banding B itu sama aja 7 banding 8 dan 7 banding 11 ya, ini tetap perbandingan A dengan B. Nah, di sini kasih tahu nih, jika masa A dalam kedua senyawa itu sama, jadi A-nya harus kamu e, kita buat supaya sama, kebetulan sudah sama, jadi A-nya itu sudah 7 banding 7. Artinya, perbandingan B-nya adalah ini, teman-teman, 8 banding. 11, ya, jadi karena A-nya sudah sama, nanti kalau A-nya belum sama, ya kita harus samakan dulu nanti ada contoh berikutnya ya, nah, contoh soal yang kedua, misalkan seperti ini besi dan oksigen membentuk tiga jenis senyawa, yaitu FeO, Fe2O3 dan Fe3O4, jika masa besi dalam ketiga senyawa itu sama maka perbandingan massa oksigennya berapa, jadi ini ada Fe dan O, ya Nah, ini ada senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3. Nah, anggap aja FeO itu Fe-nya 1, O-nya 1. Kalau Fe FA 2, O 3, Fe-nya 2, O-nya 3. Kalau Fe FA 3, O 4, Fe-nya 3, O-nya 4. Nah, sekarang ini tugas kita adalah ini. Jika masa besi dalam ketiga senyawa itu sama. Jadi kita harus menyamakan unsur besinya ya besinya dibuat sama, karena sudah soalnya bilang seperti itu ya, nah, 1, 2, 3 biar sama, misalkan dibawa ke angka 3 semua, boleh ya jadi, kalau 1 banding 1 efeknya dibuat 3, maka terjadi 3 banding 3 kalau 2 banding 3 ini mau dibuat jadi 3 susah ya, nah mungkin, supaya sama 1, 2, 3 kita jadikan berapa? jadikan 6, ya jadikan 6 saja ini 6 banding 6, yang ini kalau jadi 6 berarti dikalikan 3 ya, 6 banding 9, yang ini kalau dijadikan 6 berarti jadi 6 banding 8. Nah ini FE-nya sudah sama, berarti perbandingan masa oksigennya adalah ini teman-teman ya, jadi hasilnya adalah 6 banding 9 banding 8. Seperti itu ya teman-teman, jadi kalau yang soal sebelumnya, Unsur pertamanya sudah sama. Tapi kalau ini belum sama, kita buat sama dulu. Nah, satu contoh lagi, ya. Ada unsur X dan Y membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikutnya. X-nya dalam senyawa 1 60% dalam senyawa 2 50%, Y-nya dalam senyawa 1 40% dalam senyawa 2 50%. Sama seperti tadi ya. Jadi kita punya X dan Y, ya kan? Nah, ini kita langsung buat aja. X banding Y ya, kalau 60 banding, 40 itu anggap aja 3 banding 2 yang ini 1 banding 1, ya kan, nah disini sudah diketahui nih, perbandingan unsur X dalam kedua senyawa itu apabila unsur Y dibuat tetap, jadi yang akan dibuat sama adalah Y nya, bukan X nya, ya, jadi kita akan buat supaya Y nya sama, ini 2 sama 1 KPK nya adalah 2 ini buat 2, ini buat 2 Berarti ini tetap tiga, yang ini jadi dua ya. Nah ini sudah sama, berarti perbandingan unsur x-nya adalah tiga banding dua. Simpel ya teman-teman ya. Kalau yang memperhatikan penjelasan saya dari step by step, saya yakin pasti bisa. Oke, ini pengenalan tentang tiga hukum dasar yang nanti akan digunakan di awal. Uh, pembahasan tentang stoikiometri. mudah-mudahan video ini berkenan bagi kita dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe dan juga share apabila video ini bermanfaat dan sampai ketemu dalam video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton